lagi dengan saya krisa pertama kenalan dulu namanya siapa mbak silda silda yeah. oke okay. di sini ngecosplay cosplay siapa shiro dari no game no life oh no game no life oke okay. okay. okay. ya yeah? okay. yeah. saya nggak tahu <laughs> jadi gini di sini saya mau tanya tanya mbaknya pakai skin care ga iya yeah. pakai skin care yeah. apa, apa aja uh, nahvadin oke okay. terus si paling gila oke okay, kira-kira habis berapa sih 200-an oh 200-an oh, 200 iya, <laughs> ya di deskripsi lagi misalnya barang nafagreen berapa terus ditotalin um, kalau Green, biasanya itu ada um, 5 produk yeah. 4 atau 5 produk Lalu? Nah, itu yang skincare aja, selalu yang makeup. Ya, gak, skincare aja, udah itu, 200 tuh. Itu biasanya jangka waktunya sampai berapa bulan? Sebulan. Sebulan? Sebulan. 200-an itu ya? ya. Hmm. Oke ya, udah mbak. Terima kasih itu aja. ya. ya. kembali lagi dengan saya. Ini namanya siapa, Mas? Namanya Wildan, Kak. Mas Bagas. Umurnya berapa, Mas? Umur 18. 18 tahun. Udah lulus apa masih kelas 3? baru tahun ini masuk kuliah. Oh, ber oh, berarti baru teru lulus. Eh. Eh, terus, Mas, ini oh. kalau saja umur berapa? Ya, berapa ya? Umur sangat berapa? Karena berapa dari tahun 2017. 2017. Kelas sekunder SMA. Oh kelas buat SMA. Berarti udah oh, sering berapa kali mas kira-kira? Ya, ya kalau maksud saya masih sekitaran Semarang-Semarang aja. Jaa, mungkin, ya, menjeng ya sudah 3 tahun ini sih. Oh tiga tahun. Oke oke. Okay, okay. Terus ini lagi nge cosplay siapa sih mas? Saya nggak tahu mas. Saya ini intro mau lebar SAS SAS itu apa oh emang kemarin saya sempat kata Inggris oh iya yeah. Antikaranan Inggris Oh kan? Oh, oh. Bukan, Inggris, sas Inggris Kalau FBN Amerika ya? Iya, FBN yang mau kalau, sehat Kalau ini Inggris Oh iya yeah. Jadi saya cari referensi dari game-game Oh Oh, begitu yes, right. sih biasanya Oke okay. Jadi sejak awal emang ini terus Mas? Apa ganti-ganti? Ya kalau event Kalau saya sudah Reketeraan dulu Atau rezeki ya Alhamdulillah saya Saya... Pastikan saya ganti penyakit Mas gitu lah Iya yeah ada berapa itu ya. ini di mas Juta jutaan mas ya, kalau kan, itu bisa, sih, ya? oh, bisa mas walaupun ini kan Oh. Uh, cosplay-nya kan tentang mas <tuk> wow. Ini tapi kan <tuk> nggak sam sampai bercita-cita aja. <tuk> mas ada <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> hahaha <laughs> palsu dong enggak dong, palsu dong enggak oh, sama iya. oh iya ya iya enggak, enggak berat ya mas, enggak berat ya enggak enggak berat, ringan yang ini ringan oh ringan ada yang lebih berat, enggak lihat oke, yaudah terus ini yang paling inti sebenarnya saya mau tanya mas, ya pakai skincare enggak? enggak enggak pakai skincare? Enggak. oke, kenapa mas? enggak lihat enggak lihat dan oh iya ya, persumpah ya udah pakai skincare mulus tapi ditutup oh iya persumpah buat apa? oh iya asyik asyik oke okay. terima kasih mas, makasih mas mas pakai, dipakai, ya, dipakai mas? iya mas, dipakai, cokok mas, temennya mas keren mas enggak, tidur. oke, okay, kembali lagi dengan saya kerisa pertama kenalan dulu mbak, namanya siapa? namanya Wildan kak. Kevina. Iya. Kevina. Oke. Umurnya berapa ba? 18. 17. Oke. SMA sih ini. Eh. Oh. SMA mana? SEDES. Oh. SEDES, Oke. Nah. Udah berapa kali nge cosplay? Eh. Baru 4 sih. Empat kali. Lo lumayan juga. Terus ini tuh nge cosplay siapa mbak? Siro. Siro. Dari anime? Ngnl. Oh. no, pernah. Berarti sama ya tadi yang di bawah tapi sebenarnya saya gak tahu anime apa. Di sini tuh saya mau tanya-tanya tentang skincare Mbak sebenarnya. Mbaknya pakai skincare gak? Pakai. Pakai. Oke. Pakai okay. apa aja, Mbak? Natrep. Natrep. Oh, yang aloe vera? Yeah. Oke, okay. terus apa lagi? Eh, um, sama sabun tadi. Sabun yang apa? Yang tonernya. Oh, tonernya. Yeah. Kira-kira di total aja terus apa aja, apa aja skincarenya terus habis berapa, Mbak? Oh berapa ya, yang nattrap itu 9-9, yeah. terus tonernya, mm, lupa dari Lupa, <laughs> terus apa lagi, sunscreen, terus apa lagi oh, Sunscreen pakai, iya apa, berapa itu? tuh, tons, habis berapa nah, lupa, Terus facial brush, terus sama dan lain-lain Oh facial brush tuh pakai yang, apa, verboris, oh ya. Yeah? Berapa? Starter bulanan juga. Ya nah, kira-kira kalau di total habis berapa sekin care-nya itu? Mungkin 300. 300. 300 Oke. <laughs> itu sampai berapa bulan itu? Eh uh, lama sih bisa 4 bulan. 4 bulan. Saya ntar kan juga banyak isi. Iya, ntar banyak sih. 4 bulan atau lebih ya. Yeah. Terus tahu skincare itu juga pakainya? Sejak kapan? Sekarang baru SMA. SMA? Yeah. Diracunin siapa, Mbak? Temanku. Teman. Oh, itu oh, itu juga taunya skincare dari SMA juga apa? Iya. Yeah. <laughs> terus direcokin gak sih sama orang rumah? Ngapain sih pakai skincare banyak-banyak gitu? Heeh oh, sih. Jadi, terus tanggapannya gimana? Yeah. So, dia, ya, sambil ya enggak apa-apa dong buat perawatan kulit juga. Oke, okay. <laughs> ya gitu. Ya, Tembak, makasih ya, Mbak. Oke. Yeah. Oke. Okay. Oh, oh. Saya saya ingin anak tanda nih, Oh, no. oh, percaya <laughs> yes. ini saya mau masuk cosplay mail. Tanya-tanya. Ah, mail ini sih, Mas mau tanya-tanya boleh? Oke. Okay. Nah. Ini betri apa duduk? gini aja ya. Oh iya. Ini pertama mau tanya. Lagi ngekos siapa sih? Eh uh, Kawinata. Nah, Kawinata. Blend S. Blend S ini. <tari> Berarti animenya itu female ya? Iya. <tari> oh, <animenya> female. Oke. <tari> Oke, okay. okay. okay. terus ini apa um, masnya umur berapa uh, umur 22 22 yeah. oke okay. udah ngosplay sejak umur berapa udah ada dari 2013 2013 oke okay, lama uh, banget tapi baru masuk lagi dan mulai yeah. crossdress 2018 2018 oke okay. terus di pernah enggak sih di apa ngomong-ngomongin oh, sama temen ngapain sih ngosplay cewek dan gitu-gitu kering-kering -gitu. uh, Sering. Terus, nanggepinya gimana? Nanggepinya, ya seperti biasa Iseng aja Iseng aja, oke okay. Iseng tapi lama-lama akhirnya Suka <laughs> Tapi masih normal kan, Mas? Masih Masih cuma cewek Oke, oke, masih duduk cewek okay, okay, Terus, ini Jadi, uh, mau tanya juga Pakai skincare gak? Skincare Pakai no, Pakai Mulai pakai Berapa bulan yang lalu Nah, terus itu pakainya apa aja, terus habis berapa, Mas? Pakainya cuman buat wajah kayak yeah. scrub aja gitu. Yeah. Iya. Oh itu aja. Selebihnya kalau ya. bisa enggak usah makan gorengan. Oh iya, oh, nah, bener Itu lemak, itu lemak. Kalau yeah. mau. Yeah. Yeah. Nah. Oke. Okay. Itu terus habis berapa itu skin care-nya? A few moments later. Rp100.000. Oke. Rp100.000 lah kira-kira. Oke, okay, Rp100.000. Sejak umur berapa itu, Mas? Pakai skincare? Okay. Seriusan baru berapa bulan ini? Ya? Berapa bulan? 3 kali. bulan yang ada, <tuk> baru. Oh iya. Tapi kan kalau ya, hari ini kalau yang make up ini mah habisnya berapa? Nah, kalau yang make itu, kalau yang make up bisa <tuk> 100 juta satu juta, mungkin. <laughs> juta, satu juta, satu juta, total, Itu habis kalau dipakai make temponya sampai berapa bulan total, atau berapa total, tergantung total, total, total, total, total, total, total, total, total, total, total, tiap bulan. total, yeah. total, bulan. tiga bulan. total, total, total, total, total, total, total, total, total, total, total, total, Asmi, Asmi, Asmi mana, asli asli asli mana nih mas? Asli apa namanya? Denpasar. Denpasar. Asli Denpasar. Den pindah sini. Oh pindah sini. Si Oh iya mas. Ini P nya pakai apa? P nya, VKP -nya. VKP -nya. VKP -nya. Pakai apa? Ini <tuk tangan> pakai <tuk tangan> <tuk tangan> ya, apa Mas? Pakai alas, pakai apa? Pakainya ini ya, pakai memang cuman gitu itu disumbat. Oh, kayak disumbat. Oh, ini pakai Stoking gitu loh ya? tapi enggak sampai kaki ke atas gitu. Oh, mas. Itu lu masukin dapur. Okay. Oh. Kalau mau silakan. Iya, <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Mas. Iya, iya. Oke, udah ya? Oke. Oke, Mas, makasih Mas. Oke, okay, uh, so, uh, kira-kira tadi perjalanan saya tanya-tanya ke -tanya player sama apa yang apa sing original karakter OC ya. Oke, oke. Okay, uh, gitu aja yang kali ini di Semarang 2 Semarang. Terus kalau nanti kalian penasaran nanti saya mencari-cari tapi yang lebih unik-unik lagi kira-kira ada acara apa nanti saya datengin. Nanti kalau ada acara ke player lagi saya datengin lagi Insya Allah. Terus uh, juga Jangan lupa, tadi Instagramnya jangan dihujat-hujat kalau ada yang cemak-cemaknya jang -jang tadi ya. Pasti ini. <gulau> Oke, okay, gitu aja. Sampai jumpa.